diketahui hacker malaysia baru saja membobol 120 situs israel yang berisi database setelah kejadian itu what <tuk> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya andy di channel andy Tech. Cuy, bagaimana kabar Quran semua? Saya harap Quran dalam keadaan sehat selalu, cuy ya. Dan ya, yep, hari ini saya membuat video di konten bahas, cuy. Sebenarnya untuk beberapa hari ini saya tak ada mood sama sekali, cuy, untuk membuat video. Tak tahu kenapa, cuy ya. Saya nggak ada mood sama sekali gitu, cuy ya. Dan kebetulan ya, tadi pagi ya, tadi pagi jam tujuh ke jam enam saya Browsing ya, buka-buka di Instagram dan Twitter Saya buka-buka ingin cari tahu gitu ya Bagaimana keadaan uh, Palestina gitu ya Saudara kita yang ada di Palestina cuy Karena sudah berapa hari cuy? Sudah tiga hari Berturut-turut saya selalu ingin mendapatkan berita dari Palestina cuy Dan alangkah terperanjaknya saya cuy Setelah melihat di Youtube ya Ada postingan bahwa Malaysia disebut jadi target Israel cuy Saya terperanjat, cuy Makanya saya langsung eh, Saya belum tengok videonya cuy ya Langsung saya screenshot ya Langsung saya masukkan di Instagram cuy Jadi bagi cuy cuy atau teman-teman yang mengikuti saya di Instagram Pasti tahu Pasti tahu itu cuy Karena saya pagi-pagi sangat Sudah memposting itu cuy Dan saya tak sangka aja cuy Negara Malaysia begitu Sangat-sangat Oh my god saya sangat-sangat salut melihatnya sebenarnya, sebenarnya saya bukan tak percaya dengan hal ini cuy Tapi saya salut gitu ya salut Karena di Indonesia sendiri Sampai detik ini pun nggak ada netizen separah ini cuy Yang membuat saya sangat-sangat penasaran Kenapa kalau kita membahas masalah agama Netizen Malaysia itu sangat-sangat wow dan tadi pagi juga saya mencari tahu di Instagram cuy, saya buka semua ya, uh, apa namanya ini, Instagram-Instagram uh, yang saya follow di Malaysia dan saya mendapatkan beberapa, beberapa postingan cuy, yang mana membuktikan bahwa Malaysia benar-benar sangat-sangat peduli akan saudara kita di Palestina cuy. Video ini sangat-sangat singkat, jauh ya. Dan saya membuat videonya ini di siang hari, kurang dengar ayam bunyi tak kendaraan lewat tak? tak jadi masalah buat saya, cuy. Yang penting, saya bisa menginformasikan kepada kurang tentang ini semua, cuy. Oke, langsung aja, cuy. Ya, di sini saya akan perlihatkan kepada korang, ya. Oke, sekali lagi, video ini singkat, jauh cuy ya, singkat, sangat, cuy. Oke, pertama di sini saya langsung membuka Twitter, cuy. Di sini saya langsung membuka Twitter dan saya mendapatkan trending teratas. Wow, ya, saya nggak mau berkata yang berlebihan. Di sini, Cikora bisa lihat sendiri bagaimana ya, begitu ah, sangat pedulinya netizen yang ada di Malaysia tentang apa yang menimpa saudara kita yang ada di Palestina, cuy. Oke okay, selanjutnya ya. Nah di sini saya mendapatkan postingan tapi saya tak tapi saya tak paham cuy di sini karena saya tahu sendiri cuy ya. saya tak tahu tak, tak tahu sangat tentang bahasa Inggris cuy kurang bisa artikan sedikit lah nanti lah cuy ya. di sini kayaknya di sini kepedulian ya kepedulian warga Palestina terhadap netizen yang ada di Malaysia cuy karena di sini sebenarnya saya ingin cari tahu apa yang mereka eh, apa namanya bahas di sini cuy di apa namanya chat ini tapi saya tak ada kesempatan gitu ya karena video ini benar-benar real saya buat spontan gitu ya spontan aja cuy tapi di bawahnya ini ada love from Palestine for all Malaysia love-nya warna hijau wow Malaysia tak akan pernah berhenti berdua untuk Palestina benar-benar ya Oke kita lanjut lagi. Nah di sini saya mendapatkan sebuah postingan lagi cuy, yang mana bendera Malaysia berkibar sangat sangat jelas banget cuy di Palestina. Wow. Tak ada yang lebih membanggakan bila melihat bendera Malaysia berkibar di mal di Palestina cuy. Di sini saya mendapatkan postingan dari Sinarmay cuy ya. Oke, lanjut lagi, cuy. Ya, dari sinar merah lagi di sini, kita melihat sebuah menara, menara Kuala Lumpur yang tampak aneh, cuy. Aneh, dan memang sangat aneh, cuy. Saya sudah berapa kali mereaksi uh, suasana malam yang ada di Kuala Lumpur, apalagi ada uh, menara ini, cuy. Dan saya baru, <tuh> saya baru perasan apa yang aneh dari sini, cuy. Ternyata warnanya, cuy warna, oh my God, benar-benar ya, kepedulian netizen atau warga yang ada di Malaysia itu terhadap saudara kita di Palestina itu benar-benar salut banget bro, cuy, salut banget saya, nggak tahu, cuy, tiba-tiba aja mood membuat video ini karena memang sesuai dengan hati nurani, cuy, orang bisa lihat warnanya, cuy, benar Kuala Lumpur malam tadi Dilimpahi lampu berwarna bendera Palestina. Gilang gak cuy? Niat banget gitu ya. Niat banget. Lanjut lagi di sini saya mendapatkan postingan lagi dari The New Malaysia. Malaysia, Iran, Turki dan Qatar jadi sasaran serangan agen perisik Israel. Perisik itu apa cuy? Saya tak paham ini perisik yang saya tahu agent ya agent. Kalau perisik apa sih? Pokoknya ini cuy. Tertera sangat jelas ya. Tertulis itu Malaysia, Iran, Turki, Qatar. kota ada Jakarta, Indonesia cuy? Dan lanjut lagi cuy di sini masih di postingan yang berbeda ya dari akun Instagram Malaysia Daily ya. Di sini memperlihatkan sangat-sangat Uh, jelas ya di sini menara Kuala Lumpur dilimpahi warna bendera Palestina saat malam ya saat malam ini malam tadi hilang kan cuy ya banget ya nah ini dia yang membuat saya itu sangat langsung tiba-tiba ini cuy langsung tiba-tiba bergerak gitu ya langsung bangun dari tidur saya harus membuat video ini cuy di sini saya mendapatkan di YouTube cuy ya saya buka-buka di YouTube Bukan saya mencari sebuah konten cuy, tapi saya mencari ingin melihat berita gitu melihat berita apa selanjutnya yang terjadi antara Palestina dengan Israel Dan saya mendapatkan ini cuy, saya mendapatkan ini. kurang bisa lihat cuy, Malaysia disebut jadi target Israel Daripada saya penasaran, langsung aja kita lihat videonya cuy ya saya belum sempat tengok video ini, cuy. Untung aja saya belum bisa, uh, sempat tengok, cuy. Ya, di sini saya langsung aja tulis ya judul apa namanya tadi, judul videonya. Oke, saya buka dulu videonya, cuy. Oke, cuy, sini saya nggak mau hitung-hitung, cuy. Karena ini videonya saya buat singkat, je Jadi langsung aja ya, tiga dua satu. Malaysia baru saja membobol 120 situs Israel yang berisi database setelah kejadian itu kini Kulang mal dulu Cik. Malaysia baru saja membobol 120 situs Israel yang berisi database 120 situs base Israel? Gila Gila setelah kejadian itu, kini Malaysia disebut masuk daftar target sasaran serangan Israel. Pasukan Israel disebut telah diberi hijau untuk menerjatkan serangan ke semua sekutu Hamas termasuk ke Malaysia, Turki, dan Irak. Dikutip oleh Tribun Pekanbaru.com dari Channel 13, Senin 17 Mei 2021, hal itu disampaikan oleh Jonathan Senzor yang merupakan orang berpengaruh sekaligus pejabat di Amerika Serikat. Seperti diketahui, pekan lalu hacker Malaysia berhasil membobol 120 situs Israel dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem keamanan cyber Israel. Pernyataan Jonathan tersebut langsung mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hamzah Zainuddin menginformasikan kepada masyarakat agar tetap tenang karena situasi di dalam negeri masih terkendali. Seperti diketahui saat ini Israel sedang terlibat perang di jalur Gaza. Serangan pasukan Israel akan terus berlanjut dengan kekuatan penuh. Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Gila, cuy, Google merinding sini, nekat banget ya! 120 situs cuy. Gila ya. Ini yang diambil itu data penting sih. Ini langsung dibuatkan ini tuh Ini langsung dibuatkan tweet ya. udah tak ada lagi ke itu aja ya Wah eh kita lihat komentar juga ada pasti ada orang Malaysia yang ada di sini sih terima kasih sahabat-sahabat muslim dari Indonesia yang sentiasa juga mendoakan kami di Malaysia Bila. Saya sebagai rakyat Indonesia akan selalu mensupport dan mendoakan rakyat Malaysia ini keren, keren banget, keren banget, cuk. Love from Indonesia, jangan pernah takut, brother, brotherku di Malaysia. Mari kita bersatu, lagi, lagi, lagi, lagi. Wah, komentarnya semuanya oke okay, sih. Oke okay, cuy, uh, tak tahu kenapa cuy, saya kok merindingnya beda Kalau melihat hal macam nih cuy, apalagi menyangkut masalah agama Dan saya harus mengakui cuy, netizen Malaysia itu nekat banget gitu ya Nekat banget, ini hackernya niat banget cuy, niat banget ya Orang ada video-video lain tak yang bisa membuktikan bahwa Hacker Malaysia benar-benar membobol ini atau ini cuman uh, isu atau bagaimana cuy, atau memang uh, memang Israel itu sangat benci dengan Malaysia ke atau bagaimana atau memang hacker Malaysia ini benar-benar membobol gitu ya, saya jadi penasaran cuy, sumpah saya penasaran banget cuy, gila banget, nekat banget cuy, nekat banget, ini yang saya harus uh, akui dari uh, netizen yang ada di Malaysia cuy, kalau soal agama Soal agama Islam, soal agama Islam. Netizen Malaysia itu pasti goyang. Kenapa Indonesia nggak mau goyang gitu ya? Kenapa harus hal-hal yang konyol saja harus viral? Sekali lagi, mari kita mendoakan saudara kita yang ada di Palestina semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan saudara kita bisa mengambil kembali haknya.